Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channelnya Derosa Auto Oke Salam sehat dan sukses selalu Terima kasih kepada Untuk teman-teman Yang sudah menonton channelnya Derosa Auto Dan juga terima kasih kepada Para netizen yang sudah komen di uh, Channelnya Derosa Auto Oke, okay. masih panjang perjalanan kita untuk mereview beberapa mobil-mobil uh, terutama di otomotif di Indonesia ya. Karena perkembangan otomotif di Indonesia sangatlah cepat dan juga kita harus mengikuti perkembangannya Nah, Bersama saya juga akan terus mengupdate beberapa stok-stok uh, mobil bekas dan juga spesifikasi yang akan kita share di channelnya Derosa Auto Oke. Nah, di belakang saya sudah ada Luxio. Luxio tipe X bertransmisi manual tahun 2017. Mobil ini ya banyak sekali diminati para keluarga-keluarga dan juga untuk pengusaha-pengusaha travel yang memang biasanya uh, mereka gunakan untuk usaha antar jemput dan juga untuk Usaha uh, travel, ya, mobil ini bertransmisi manual, jadi sangat irit. Dan juga, uh, untuk luar kota itu sangat enak sekali karena transmisinya manual. Nah, mobil ini kebetulan uh, bernopol plat Tanggerang Kabupaten, ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang menonton video ini yang ada di Tangerang kabupaten bisa juga nanti sambil lihat-lihat spesifikasinya dan juga nanti bisa juga sambil tanya-tanya di channelnya derosa auto nah mobil Luxury ini sih ini generasi kedua ya nah generasi sebelumnya itu perbedaannya adalah di grill dan juga di bumper ada perubahan karena Grill yang generasi kedua ini, itu dia sudah agak lebih lebar ya, yang berfungsi supaya udara atau sistem pendinginan yang masuk ke dalam ruang mesin itu lebih maksimal. Nah, terus di generasi ini yang membedakan adalah dia spion, spionnya dia sudah krum, di generasi sebelumnya itu belum krum, dia sewarna dengan bodi. Nah. Kalau kita lihat interior. Oke kita lihat interiornya. Yang membedakan adalah di uh, audio. Di audionya dia sudah touch screen ya. Kalau di tipe sebelumnya itu dia belum touch screen. Dan juga di joknya. Untuk tipe yang generasi kedua ini. Dia sudah warna hitam kalau di tipe sebelumnya itu warna beige ya oke kita buka pintunya pintunya kebetulan memang Lucio ini sliding door jadi fungsinya adalah untuk memudahkan biasanya nih mobil ini kan buat keluarga ya jadi untuk anak-anak supaya bisa keluar masuknya itu lebih luas ya. nah terus kalau kita di ruang kabinnya kita masuk nah ini sangat luas sekali jadi untuk bapak dan ibu yang mempunyai anak kecil atau memiliki anak kecil ruang kabin ini sangat luas ya Nah ini kalau anak-anak sekitar ya usia 5 tahun ini bisa berdiri ya jadi headroomnya ini dia masih sangat luas legroomnya juga masih panjang ya boleh dilihat dulu dan juga dilengkapi dengan AC double blower Oke, okay, kita lihat di baris kedua, di baris kedua ini Luxio ini sudah dilengkapi dengan handrest, dengan cup holder ya, dua cup holder. Jadi mobil Luxio ini memang mobilnya cukup terjangkau tapi memiliki kursi kelasnya premium, mobil premium ya, sudah ada handrest yang bisa dimultifungsi. Oke, okay, kita coba sliding door-nya. Ya, yeah. sliding door-nya memang uh, masih manual, belum elektrik, ya. Nah, tetapi ini sebenarnya fungsinya dia supaya perawatan nggak terlalu mahal, sih. Kalau yang elektrik, biasanya lebih mahal. Oke, okay, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, okay, Luxio ini uh, sudah dilengkapi dengan wiper, ya. Nah jadi memang kacanya cukup lumayan besar Karena memang mobil ini kan biasa untuk traveling ya Nah kaca besar ini supaya fungsinya adalah uh, Melihat ke belakang itu lebih maksimal Makanya di Lucio ini Ini sudah dilengkapi dengan wiper Tetapi ya Dia belum dilengkapi Rear defogler ya Jadi belum ada defogler di bagian dalamnya Seperti itu Nah untuk body kit juga dia sudah dilengkapi dan juga ada sensor parkir yang juga uh, dia ada dua ya sensor parkir ini berfungsi untuk ketika malam uh, jarak pandangnya nggak terlalu jelas jadi sensor parkir ini adalah memberikan sensor untuk atau uh, supaya parkirnya lebih maksimal Luxio ini juga sudah dilengkapi dengan mata kucing di bemper ya jadi supaya apabila ada pencahayaan dari belakang jadi uh, dia mata kucing ini berfungsi untuk memberikan uh, warning lamp ya nah kemudian Luxio ini dilengkapi dengan uh, spoiler dan juga sudah ada mount stop lamp supaya apa, mobil ini kan uh, cukup besar dan cukup tinggi ya nah apabila biasanya ada truk atau ketika jalan malam uh, nanti ada truk ya kan agak gelap jadi height mount stop lamp ini berfungsi untuk memberikan warning ya kepada pengendara di belakang terutama khususnya pengendara bus atau truk oke okay. kita ke samping sebelah kiri kebetulan memang spionnya ini dia sudah retractable jadi karena mobil ini besar terus ada spion, kalau lipat sendiri kan Membuat sulit ya Apabila kita bawa Apalagi kalau kita bawa sendiri Nah kalau misalnya Mobil Luxio ini sudah dilengkapi dengan retractable Supaya ketika memasuki ganggang -gang sempit Dia bisa melipat sendiri Apalagi kalau misalnya biasanya suka di dua arah tuh Berpapasan Nah ini dia langsung bisa melipat sendiri Cukup dipencet di tombol dalam Luxio ini memang manfaatnya banyak banget Untuk mobil keluarga Oke Pak Ji Silahkan Pak Ji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ji. Alhamdulillahirabbil Ini dengan Pak Dani atau Om Dani. Betul sekali. Sementara ini menggantikan host, host saya. Iya. atau presenter. Mudah-mudahan acara yang dibawakan sama Bang Dani betul bisa memberikan manfaat Amin. informasi yang benar-benar merekomendasikan para pemirsa. Amin teman-teman YouTube amin. seluruh Indonesia Amin Amin Amin Amin nah Bang Dani, Lucio tipe X, X bertransmisi manual, manual tahun 2017, 2017 pajaknya betul. bulan apa Bang pajaknya bulan yang itu dulu pagi bulan 11 pagi kebetulan genap Kabupaten, Pajaknya berapa sih anggap. Bang Dani? pajaknya kurang lebih sekitar estimasi 3, 3, 3, 3, ya? 3 jutaan wajar 2017 hmm. bertransmisi 2017. manual betul. CC nya yang 1500 mesinnya ini sama ya sama, sama. dengan Xenia Avanza, Avanza, yang... Avanza yang 1500 dan terios terios betul sekali betul. Oh Xenia enggak tapi Avanza yang ya, cenggo yang cenggo sama terios ras ya betul betul nah hmm. ini lampunya sudah menggunakan multi reflektor tapi masih betul. Hologen Masiologen, ya? Masih hologen, betul Modelnya kayak proyektor gitu ya? Iya Grill depannya juga Kril udah depannya banyak ya? sudah krum Udah ada 4 tingkat Betul sekali, sudah krum. Jadi nambah lebih bagus Betul Dilengkapi dengan fog lamp Terutama sih Pak Ji kalau misalnya jalanannya berkabut betul. Ya karena biasanya mobil ini kan mobil traveling nih Iya mm. Pak Ji Nah, mobil traveling itu kan jalan siang malam, Pak Nah, jadi kalau malam itu harus membutuhkan pencahayaan yang maksimal, Pak Ji Benar Jadi, nggak ini ya Nggak iya. takut kitanya ya. takut gelap Untuk body-body kita pastiin bagus ya, Bang Dani ya. Bagus, Pak Ji Dan juga untuk e -e. body kita masih bagus masih ya bagus, Masih rapat Paji. semua Masih rapat masih presisi, semua. presisi Dan juga di gap semua samping Betul. fender depan Kanan dan kiri masih sangat bagus Betul, Bodinya Paji. pun masih bagus Nggak ada Betul. yang Kayaknya kalau saya lihat Sepintas masih original, ya. Original wajib nih. Cetecnya Chat oh. masih ori, beberapa masih ori, belum ah, pernah dicet Dan juga, <laughs> untuk lampu belum pernah, eh, untuk kaca belum pernah diganti, masih betul. original bawaan dari pabrik. Karet-karetnya pun masih cukup betul. rapet, nggak ada yang longgar. Betul, wajib. Oke, dan juga di lampunya headlamp semuanya kita pastikan masih ya. bening masih sangat layak betul ini tinggal dibersihin dicuci dipoles ah, dikit apal banget nih ah. ini nih kayaknya <laughs> biasa jualan nah, ya Paji <laughs> ya ini nih yang tadi Bang Dani bilang iya ya. spion sudah electric sudah mirror dan rentable sudah ya. dilengkapi dengan lampu Oke. sen saya tes ya ya nah ini dia masih sangat normal dan dilengkapi dengan lampu sen dan sudah di chrome juga dan di sini ada talang air, Pak talang Jawa. air atau set visor, betul kit samping, nah. Ji. body kit sampingnya iya. sudah dilengkapi dengan body set molding body yang sudah chrome, betul jadi nambah lebih bagus ya dan betul nah, dan juga ini model sewarna dengan bodi tapi model tarik, betul sekali cara keseluruhan Tampilan sampingnya bodinya cukup kaku mengotak ya. Betul. Tapi disinilah banyak peminatnya Nilai estetikanya ini. Pak Ji. Bener. Jadi memang sebenarnya mobil ini Pak Ji mobil traveling, tapi kalau kita lihat bentuknya, benar. Ini sangat elegan Pak Ji. Betul, ya. betul, betul. Apalagi dengan tambahan-tambahan body kit, terus juga side body molding yang di uh, list chrome ya Pak Ji, ya. Bener. Nah ini menambah untuk Nilai lekukan-lekukannya nggak terlalu kotak banget, Pak Ji. Jadi lebih tegas, ya. Lebih tegas, betul, Pak Ji. Dan juga untuk ban kita pastikan. Iya. Masih cukup tebal sekitar 75 puluh meter dengan profil ban 195 sembilan per enam ring 15 belas. masih bagus nih. Masih bagus, Pak banyak nih nih masih ori. Ini keluaran tahun dua ribu tujuh ya, masih ori iya, ya. Masih ori, Pak Ji. masih bawaan dari pabrik, belum betul. pernah diganti. Rekomendasi saya ganti ban kalau iya. jadi beli eh karena iya, apa? apa bannya udah cukup tua <laughs> <laughs> udah 4 tahunan. Betul, Pak Ji, ya. tahunan ya? Ah, Oke okay, kita ke depan lagi Pak nah. Ji. Ya. Nah. nah Bang Dani satu lagi kita lihat. Siap. Mobil ini nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak atau atau insiden. Kita pastikan untuk kap mesin di depan masih asli aman tidak ada bekas keriting ataupun rusak, bekas tabrakan apronya pun masih asli ada busanya, ini belum pernah dibuka ini Betul. menandakan masih sangat original Betul. jadi buat teman-teman, nggak usah khawatir mobilnya nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak ya. Bang nih? kalau boleh saya tahu, hmm. ini mobil kita jual berapa ya kira-kira ya? mobil ini dibanderol uh, 150 juta ya. nah untuk mobil Luxio ini, kebetulan karena tipe X ya bertransisi manual Kilometernya juga cukup rendah 59.000 ya? tuh 60 kurang 60.000 kurang ya service nah, record terjamin service buku record service full terjamin. Full set juga ada ya betul full nah, set betul nah Luxio tipe Expert tinggi di kelasnya betul bodinya masih original original Mestinya masih sehat nggak ada yang rembes nggak ada yang ya. ngelitik masih enak semua masih AC dingin enak. nggak AC perlu dingin. dandan betul okay. recommended jadi untuk para Uh, pengusaha biasanya untuk traveling atau mungkin untuk antarjemput anak-anak sekolah ya Pak betul. Ji nah, Mobil ini sangat rekomendasi sekali Betul Gitu Pak Ji Insya Allah mobil yang kita jual benar-benar rekomendasi betul. mobilnya aman dan harganya pun tentu nyaman Tentu nyaman Masih bisa naik pula yes, <laughs> Betul, gak okay. buat kantong jebol ya Pak Ji uh -huh. ya. Okay, Oke. Ya. Kalau gitu kita ada lagi Pak Ji yang mau disampaikan. Saya rasa sih cukup semuanya mobil kita yang review ini iya. aman nggak bakas banjir nggak bakas nabrak. Siap, Pak Ji. Ya, terima kasih banyak Pak Ji udah Sama -sama uh, tampil padani. lagi nih di Betul. channelnya Derosa Auto ya. Nah, nanti ke depannya siap tetap akan saya yang bawakan tapi Pak Ji boleh nih sekali-kali nanti kita Betul. kita, kita tampil bareng. lagi ya. Uh, gitu. Oke, okay, Pak Ji kalau gitu uh, kita tutup ya. Oke, terima kasih banyak Kalau kepada ada salah, salah kata ya Ya, terima kasih banyak kepada para penonton Yang sudah setia dengan channelnya Derosa Auto. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kekurangan Atau mungkin saya ada salah-salah dalam berkata Mohon dimaafkan Tapi jangan lupa ya, tetap Tonton terus, subscribe Dan juga like Jangan lupa di komen Ya, Mau di mobil apa, silahkan di komen aja Atau mungkin ada teman-teman dari showroom mana Bantuin dong, review dong, sekalian bantu jualin. Oke, kita siap bantu ya, Mbak Jaya. Siap, insya Allah siap. Kalau gitu, oke. Kalau gitu, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi ke mobil-mobil selanjutnya ya. Mobil itu, Ovi Kual Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sukses, salam sukses.